Itu saya beli dulu di harga 130 Dan Alhamdulillah dia Dari ukuran 13, 12 cm tadi Dia bisa jadi ukuran 25 cm Dan itu harganya bisa saya jual 250 250000 Wow Berarti lumayan ya, ada sekian uh. persen berapa ya? Berarti sekitar 20% lah 20% keuntungannya kan ya. Dalam, dalam rentang? waktu tiga bulan Tiga bulan? Perawatan seadanya Itu baru satu ekor Baru satu ya. Bagaimana kalau sekian-sekian se se se se ekor ah. okay, so, ya? <laughs> wait, wait No. Nah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel The Official Pada konten kali ini Saya akan berbicara tentang dunia usaha Khususnya di bidang ikan hias ya Seperti itu ya bro ya Ikan hias predator Alhamdulillah saya bersama salah seorang Dikatakan pakar juga boleh lah ya sudah lama berkecimpung di dunia perikanan ya dan khususnya nanti di bidang ikan hias predator mungkin tidak berlama-lama sebelum kita memulai pembicaraan kita ini bagi yang baru ya. uh, menonton channel ini mari support channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan share sehingga nanti bisa uh, selalu uh, menerima notifikasi video terbaru kami baik, uh, dengan... Bro Afdal ya, like ya, supaya penonton kita lebih kenal bisa ataupun saya persilakan untuk memperkenalkan diri Bro Afdal. Nama saya Abdal Al Jibril, uh, saya lahir di Gunung Musu, sama uh, dengan uh, Bro Dedi Ya, sahabat sekolah ya. Oke, Fred, aja. dan sekarang Teddy. Saya sekarang stay di Batu Besulat kebetulan. Uh, dulu ayah pertama kali dinas uh, jadi guru di SD Gunung Musuh uh, Makanya saya lahir di Gunung Musuh ya, ya dan sekarang tinggal di batu-bat baik ya Nah, itu mungkin sedikit perkenalan singkat dari uh, Bro Abdal Nah, begini nih, tadi saya melihat bahwa Bro Abdal sangat serius ya menekuni di dunia perikanan hmm. ya Dan saya juga sudah lama memantau dan mendengar bahwa Bro Abdal ini memang suka sekali di dunia perikanan dan sebelumnya nanti bisa kita minta cerita mengenai daerah tempatin dan sekarang beralih ke ini ke ikan hias predator. Nah kira-kira nih bagaimana ceritanya atau kapan terinspirasi nih uh, menekuni di bidang ikan hias? Pada awalnya tahun 2017 yeah. uh, saya mencoba untuk pembesaran ikan patin. Dari da tahun 2017 sampai tahun 2021, pas awal-awal Corona lah, lah awalnya. Yeah. Jadi e saya pikir untuk pembesaran ikan patin itu prospek kedepannya ya tahun ke tahun seperti itu aja. Yeah, yeah. Kurang lengket, ah, kurang ya. yeah. Jadi e pas Corona kan ada tuh lockdown. Ya yeah, lockdown ya. Yeah. Pas lockdown saya berpikir dalam uh. di budidaya ikan patin. ya. Yeah. Uh, itu gaya untuk pakan aja hampir ratusan juta betul, yang betul. harus kita keluarkan. Ya, betul-betul jadi dari situ saya terpikir. Uh, jenis ikan apa yang makanannya tidak bayar Iya iya iya iya. kebetulan karena kita tinggal di daerah Danau yeah. Apalagi di desa Gunung Musu ibaratnya pertemuan Danau. Yeah, iya betul betul sekali ya. Otomatis di ikan kecil ikan kecil, uh -huh. uh, seperti udang, ikan kecil, uh -huh. ikan kecil uh -huh. kata Iya iya iya. Banyak sekali. Ah, banyak sekali betul betul sekali, Jadi, betul sekali ya. Ibaratnya stok makanan kita di sini melimpah. ya tidak sulit lah, intinya. Ya, sulit, sulit, intinya. Baik, baik terus terus lanjut. Uh, jadi pas pertama awalnya saya mencoba membeli uh, ikan predator jenis arwana. Oh, nice. arwana yang paling ibaratnya kalau kita bicara tipis ya itu yang paling bawah. itu belinya ya? hmm. di mana? itu uh, kemarin saya beli di baru dengan harga lalu nak apa mula ya. harganya 120.000 dengan ukuran 12 cm, 12 cm. Nah, ketika itu sudah dibawa pulang dan di ini dirawat atau dibudidayakan uh, ya. Untuk awalnya kan sebelumnya saya sudah sering berkunjung ya. Bagaimana sih perawatan ya. uh, ikan arwana yang SNI-nya lah ya, ya, ya, standar nasional ya, ya baik-baik. Katakanlah seperti itu. Jadi di situ uh, orang tuh bilang tidak boleh uh, ngasih makanan yang ikan yang berduri, eh, contoh seperti anak nila ini alat segala macam. Jadi pas uh, saya punya arwah satu ekor itu saya lewati dulu batangnya. Hmm. Nah, bagaimana ibaratnya, misalkan kalau ikan ini tidak uh, bisa uh, bertahan berarti ikan ini belum cocok untuk. Berarti artinya sebagai pemula tidak banyak membeli ikan dulu. Tidak banyak. Eksperimen dulu ya. ya. Satu ekor. Ya Coba-coba ya, dulu. maksudnya ya nah, Baik. Ya. Terus lanjut. Jadi pas saya beli yang satu ekor Uh, sekitar dua atau tiga bulan uh, ganti air pun jarang uh, pakan pun kadang dikasih kadang enggak, artinya karena pemula itu ya karena pemula uh, biasa lah kalau awal, -awal masih uh, rutin ganti airnya apa segala macam ya. dan kesini kesininya pas uh, lockdown ya. ikan itu di tangan saya lebih kurang tiga bulan jadi Selamat pagi, ya. Perkembangannya uh. bagus dengan perawatan seadanya, ya, minimal mungkin ya. Nah, Seminimal mungkin, ibaratnya pemula kita tidak memikirkan makanannya yang bagus. Ya, yang mungkin ini apa segala macam pokoknya dirawat seadanya aja. Ya. Jadi dari situ, uh, saya berpikir, oh, kalau uh, seperti ini berarti untuk perawatan-perawatan tidak terlalu sulit. Hmm. Nah, uh, yang pas awal beli dulu, sudah kedua belum? Yang pas yang saya beli awal dulu itu saya beli dulu di harga 130 dan alhamdulillah dia ya, dari ukuran 13 12 cm tadi dia ya bisa jadi ukuran 25 cm dan itu harganya bisa saya jual 250 ribu wow berarti belum main ya ada sekian persen berapa ya berarti sekitar 50 persen lah 50 persen karena dalam jalan, dalam merentang tiga bulan Tiga bulan perawatan sih itu baru satu ekor. Bagaimana <laughs> kalau sekian sekian ekor Aa. seperti itu ya? <laughs> baik baik. Nah ini nih permasalahan mungkin bagi pihak kita yang di luar merawat ikan warna arwana ini kebanyakan kan kita kan menggunakan akuarium atau apa gitu ya atau di, di kolam seperti itu ya. Kira-kira ya. ya. kalau di akuarium ini biasanya kan itu harus apa namanya ya pompa itu harus ada di sini. Ya nah bagaimana kalau seandainya pompa itu tidak hidup katakanlah biasalah di kampung-kampung oh, lama mati lampunya namun menurut uh, Bro Abdal nih bagaimana kalau misalnya untuk uh, masalah lampu dia sebenarnya kalau Arwana kalau mati lampu dia Tahan itu sekitar 12 jam hmm. Jadi walaupun tanpa lampu Misalnya lampu mati dari pagi sampai sore Itu dia tidak ada masalah tidak Ada masalah ya? Asal. Asal jangan dicampur dengan ikan lain Oh selamat Biasanya arwana ini kan dalam satu tank Kalau kita kan bicara akun itu tank. So, tank Dalam satu tank itu harusnya paling Satu ekor arwana atau dua tank mat hmm. Yang dua tank mat ini Ya ikannya ya ikan pasaran di tempat kita gitu, ikan ya Oh seperti itu. Nah. Baik baik. Nah, Lo biasa sekali informasi dari bro after ini yang mungkin bisa menambah pengetahuan ataupun pengalaman khususnya bagi kita pecinta ikan hias ya di bidang uh, ikan hias predator mungkin seperti itu. Nah ini nih ceritanya tadi bro updown sudah memulai satu ekor ya. Kira-kira nih saya melihat tadi banyak sekali macam uh, ikan ikannya dan saya pun nggak nggak tahu nih. Yang saya tahu cuma ikan kopi, ya, ikan nila, apa tadi lagi ya, ikan koi yang kuning itu ya. Nah ini nih kenapa nih uh, Bro afdal memilih ikan jenis predator ini? Oh jadi setelah uh, saya sukses menjual arwana struktur yang ada yang tadi yang Jadi saya berpikir kalau misalnya saya punya dua, gimana? Yeah. Iya. Saya punya dua, <tuk> mulai nah, lah ya kira ya. Jadi pas itu saya mulailah uh, ee cerit -cerit searching cerita-cerita. Hmm. Ya kebetulan ada teman yang bantu saya istilahnya yang yang Boleh disebutkan? Yang mengedukasi Biar kita halo-halo dulu. <laughs> namanya Herman Toli. Herman Toli, hai ya, Herman Toli. Ya. ya, dari mana, Cas? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, ya, ya, salam kenal ya. Sebenarnya secara besar sebuah arwana lah, jadi ya, ya, ya. apapun yang kita uh, perlu tanyakan dia karena kita ilmu lah intinya uh, ya, baik-baik wev baik. lanjut uh, jadi dari Hermanto ini saya jadi dapat inspirasi uh, dari arwana silver yang harganya tadi Rp130.000 uh, pas saya searching ternyata ada arwana ini yang memang muridnya punya riau oh ya. apa uh, itu namanya? yang dari riau ini namanya golden red oh bayangan Eh, komunitas aslinya, kalau di sini biasanya di uh, Mahato uh, Rahul, uh, satu lagi di, di tanu pantan. Tapi kalau di, di tanu pantan sekarang dapatnya baru susah. Baik-baik, terus lagi itu banyak-banyak ikan itu dapatnya dari mana saja ini. Kalau untuk uh, stok ikan rata-rata terbaru -rata bisa kita bilang udah lengkap lah. lengkap ya? Hmm. tadi cerita-cerita ada yang sila Brasil apa apa memang datangkan dari situ? nah karena, uh, kalau untuk arwana dia memang seperti arwana silver brazil dia memang didatangkan dari brazil oh paket okay, gitu ya uh, tetapi dia sudah saya budidayakan oh seperti itu jadi yang kita beli hasil budidaya dari, uh, uh, ini, dari, iya, riau, dari, iya. dari riau jadi uh -huh. untuk yang sekarang ini untuk pam ibaratnya kita pam di bukan baru itu ada mungkin sekitar 100 100 pump lah, kita bukan cerita satu kolamnya ya. Ya, ya kita cerita 100 pump, sebenarnya 100 orang nih yang melakukan ya. itu oh gitu dan rata-rata kalau kita ngomong untuk kedepannya atau secara ekonomisnya rata-rata di sana yang pump yang ada di Pengembar itu uh, membedidayakan Arona Golden sama supernya, yang dari Kalimantan. baik-baik, nah ini nih, sudah berapa lama berkecempung dari Kadian? Lebih sekitar, oh iya, tapi kurang nah, satu nah. tahun. Nah kira-kira nih, uh, ketika Bro Afdal membudidayakan atau membesarkan ini uh, ikan hias ini, uh, pemasarannya bagaimana menurut Bro Afdal? Uh, Karena untuk uh, pemasarannya, jadi uh, kita tinggal kan ada dulu di Facebook beberapa grup ikan hias uh, ya, predator, uh -huh. jadi kita tinggal. Video kan ikan kita dari rumah uh -huh. kita masukkan ke Facebook. Uh -huh. uh, jadi nanti disitu situ akan ada ada proses transaksi akan ada proses transaksi. Kita paketan gitu. Bukan? Dia kita misalnya kayak gini kita posting foto sama video ikan kita. Uh -huh. setelah, uh, setelah itu nanti bakal ada penghabi lain hubungi yang komen atau Uh, atau akuarium lain yang komen. Yeah, yeah, yeah. Jadi di sana kita negosiasi, uh, ya negosiasi. Misalnya uh -huh. kalau deal, mungkin uh -huh. dah ikan kirim. Oh dikirim, dikirim. kita kirim, ya. ya. kita oh. yang orang dulu. Baik baik uh, menarik sekali ternyata uh, apa namanya berkecimpung di dunia ikan hias nah. ini sepertinya ya. Nah kira-kira nih untuk penonton ataupun yang berkeinginan ini nah. untuk mengikuti di bidang ikan hias apa yang bisa Bro Abda sampaikan bagaimana prospek kedepannya ikan di uh, Kalau kita ngomong prospek kedepannya, kalau untuk ikan predator, apalagi di tempat kita ini 13 kota kampar atau kampar dulu ya, yeah. wilayah oh, sungai ya. Nah, prospeknya hmm. sangat, nah, sangat bagus, sangat, sangat bagus ya. Nah, kenapa? Kenapa? Uh, karena apa? Karena Ikan predator yeah, uh. yang paling penting itu kan pakan. pakan ya, untuk. Sedangkan itu membuat pakan. mahal ini, uh, biayanya ya saran mahal apalagi kita berbicara mayoritas kalau kita bicara kodok. Yeah. Uh, yeah. kalau mungkin masih kata, kata <laughs> Kalau di pekanbaru itu dijual per ekornya kira-kira harganya seribu. Uh, seribu kalau kita. <laughs> <laughs> kalau kita ibaratnya bisa lah, yeah. misalnya pas malam hari kita keluar, yeah, yeah, yeah. kita bawa uh, center misalnya dapat yeah, yeah. gampang, ya, gampang gitu kan uh, Gampang. Uh. Jadi kalau kata ini fungsinya sangat. Bagus. Uh, okay. Untuk apa tuh kegunaan ikan uh, kalau bagi ikan predator dia fungsinya untuk supaya badannya tidak lebih gemuk. Oh gitu. Uh, ambil ataupun gizinya, ah, gitu ya. gizinya. Sedangkan kodok kalau untuk uh, potensinya di tempat kita oh luar nah, kapan lagi ini wilayah apa namanya kembau apa-apa banyak uh, di terus kubangan iya. ya jadi, jadi bisa bisa kita bilang unlimited lah kita iya. ada <tansi> ini ya, Tidak ada batas, ya. terbatas ya itu yang pertama yang kedua mm. uh, itu udang udang udang kaca oh ya udang kaca udang per... pay? udang paik udang paik ya uh, iya. Iya. Kalau di sini kan kita kan tidak konsumsi sidang itu. Iya, betul betul. Kalau kolom-kolom itu banyak itu. Ah, kolom-kolom yang tinggal itu. Iya, bekas-bekas di Kolam Iya, iya betul sekali. Uh, jadi kalau kita bicara, kita bicara harga di Pekamaru ya. Iya. Yeah. Kalau bicara udang mm -hmm. Misalnya kita beli 5.000 paling itu mentoknya 20 ekor untuk berapa kali makan ya? Paling kalau untuk ikan satu ekor paling tiga hari kan? Ya Allah, ternyata itu yang membuat uh, ah, mahal, ya. Makanya kalau di, di wilayah 13 sama kontor kamar dulu Itu ya. kita bisa lebih, uh, bilang makanan yang gratis lain Lebih hematlah jatuhnya mm -hmm. Oke, okay, uh, dan saya rasa ini buat kita adik-adik kita yang hobi bermain di sungai Mungkin bisa jadi uang tambahan bagi mereka seperti oh. itu ya Bagaimana berapa-apa menanggapinya? Kalau misalnya kalau yang biasa orang yang di sungai iya, uh -huh. itu ibaratnya katakanlah kita nabung. Oh iya ya. Uh -huh. Kita kita beli di ukuran 10 cm. Heeh. Uh -huh. Kita nabung kalau dengar. Lah, supaya ibaratnya kan itu dari dia. Uh -huh. Iya ya uh -huh. Pasaran harga sekarang di 2022 ini paling dari 700.000 sampai 900.000 barekor. Itu yang ukuran 10 cm. 10 cm? Iya. Misalnya, okelah okay mungkin bagi kita baranya pemula agak besar kalau yang 900.000. Uh, uh, uh. Tetapi kalau kita tahu kalau uh, uh, uh. kita tuh hobi penghobi, penghobi ikan, uh, uh. Sedangkan uh, tempat domisili kita 13 kabupaten sama kabupaten Hulu, uh, uh. itu makannya kan kagak gres. Ya. Yeah. Bali kita pelihara 3 atau 4 bulan nanti itu dari harga 800.000 dia bisa naik di harga satu juta dua ratus atau satu juta tiga ratus. luar biasa. Uh, makanya ini sebenarnya rahasia. Rahasia ya. Uh, nah, rahasianya tapi tidak masalah lah. bagaimana bagi Bradal ya. Uh, karena kalau untuk di 13 kota kampar ini uh -huh. kita punya potensi yang ini yang istilahnya uh -huh. yang besar. Besar. Uh, uh -huh. Jadi potensi yang besar ini tidak banyak orang yang tahu. Okay, okay, uh, okay. Makanya dengan konten uh, dengan Bung Dedi ini uh -huh. saya berharap kepada pecinta ikan dia Predator pada yes. kasusnya uh -huh. Oh, untuk di Kecamatan 13 Kota Kampar ini, kita nikmatilah mm -hmm. uh, hasil alam kita yang lipah ini Iya, betul-betul Nah ini nih, uh, saya potong sedikit, Bro uh, Semenjak uh, Bro Abdal, -hob, apa, uh, hobi ini ya Kira-kira mm -hmm. efek bagi lingkungan ataupun keluarga, kira-kira bagaimana ekonominya? kalau uh, karena kita cerita secara ekonomis, tadi kan saya sudah bilang, uh -huh. keluarga sama udang. Iya yang nomor satunya yang belum saya bilang. Apa itu? Kalau di sini kita bilang kalau di Pekan baru namanya itu pantokolam. kolam Oh ikan hmm. pantau yang kecil-kecil itu? iya, uh -huh. oh. yang, yang tidak i, ibaratnya kalau tidak dimakan sama ah, kita. Iya. Ternyata itu bisa berharga ya? Itu. Tapi itu, jangan dibilangin harga ya Omil kira-kira. lumayan besar lah. Oh, dan kira-kira di -kira sudah ini ada berapa anggota ini buat ini? <laughs> yang kalau ini. dihitung jumlah <laughs> orangnya diganti diganti tuh. Nah, misalnya orang tuh dulu awalnya dapat paling minimal uh -huh. uh, 30 atau 40 kilo per malam. Per malam, 30 40 kilo per uh -huh. malam. Wow, jadi harga uh -huh. harga kisaran harganya aja lah yang saya kasih iya, ya. iya, iya, iya. uh -huh. Kalau misalnya orang tuh pergi 3 eh orang, uh -huh. nanti dia tangkap uh, ikan bantau Ya yeah, bisa menghasilkan sekitar satu juta sampai satu juta 300 ratus. Artinya 300 ratus per malam. Termalam, sekian jam berapa? Jam itu? Paling paling lama itu sekitar empat jam. Tapi nggak usah disebutkan lokasinya di mana ya ini rasanya. <laughs> <laughs> Artinya sangat luar biasa sekali. Ternyata bisa juga membuka lapangan pekerja, khususnya bagi yang hobi ini. Sungai, nah, ya. sungai, dan kebanyakan anak-anak muda ya kabarnya ininya rata-rata uh, ada juga yang berkeluarga ada tapi yang bonfire ya. itu memang yang, iya, ya. yang semangat itu hmm. anak muda ya mungkin tahun nih siapa yang kita bilangin tapi enggak <laughs> <laughs> <Gak> tahu bilang <laughs> nama ya iya <Yeah>, iya <yeah>, yeah. <laughs> baik nah ini di ini nih di Afdal ini kayaknya fokus nih di dunia perikanan ya Apakah kan berkeluarga ya yeah. jadi sumber pendapatan keluarga apakah dari sini itu bagaimana Oh, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk pantau UU, uh -uh, uh, Alhamdulillah bisa lah. Uh, ternyata tidak susah juga cari cuan, ya, Dengan yang yeah, ikan hias ini ya. Ay, tidak terasa sudah hampir 20 menit kita berbicara yeah. tentang dunia usaha ikan hias. Tapi uh, ini biar nggak berlama-lama, saya minta apa namanya sebuah kesimpulan lah. Yeah, yeah. Dari Bro Afdal ini untuk peminat. Ya, atau pecinta ikan hias di luar sana Boleh silahkan uh, Jadi untuk uh, pencinta ikan hias khususnya 13 kampar dan kota oh, kota dulu ya uh -huh. uh, Karena potensi alam kita yang sangat melimpah Marilah kita sama-sama untuk uh, menempatkan Sumber daya alam yang ada di tempat kita uh, uh. Untuk uh, pakan ikan predator di tempat kita sangat melimpah uh, Jadi potensinya sangat besar mungkin untuk yang 13 kota atau kota Kampar dulu kita belum uh, bersinergi aja belum mulai yeah, ya yeah, yeah. uh -huh. uh, jadi dengan adanya konten ini saya berharap mm -hmm. kita punya satu komunitas yeah, yeah. yang untuk ya, pencipta ikannya yang untuk kedepannya dan ini uh, kita bisa membuat lebaran pekerjaan baru betul sekali orang-orang sekitar kita betul uh, bagaimana kedepannya kita kembangkan uh, pakan uh, di 13 kota dan kota Kampar. baik cukup Ah, ya, jadi uh, nih buat yang berminat kali ya ataupun yang ingin membeli uh, beberapa koleksi hmm. dari Afdal bisa ini bilangin bagaimana caranya uh, jadi, datang kemana gitu. <laughs> <laughs> jadi yang sebenarnya yang saya Ibaratnya bukan saya jual sih sebenarnya. Oh, ya. bukan dijual, ya, koleksi saja. Tapi karena ibaratnya masih tahap pembangunan, ibaratnya masih nyari kawan. Uh -huh. Ya, tapi e, harga sama lah yang oh, saya, ya, dari, nah, uh -huh. dari pekanbaru harga yang tempat saya sama. Uh -huh. Kenapa saya? E, saya yang tahu ini saya bukan memang uang, Iya, gitu, kan? ya, uang. Oh, ya. Jadi di rumah ini ada beberapa ikan hias yang saya koleksi. Ya. Tapi gitu. cerita sama saya kalau seandainya nih. Penonton ini menjumpai di di, di sungai mm -hmm. ikan yang agak unik dan aneh. Boleh mungkin ditawarin ke sini? Boleh. Ah, ah, ah. Oh, khususnya kita memang ibaratnya koleksi ikan alam yang unik ya? Yang unik. Ah. Uh, saya pun udah ini udah berbicara dengan beberapa teman tukar-tukar yang bukan baru. Yeah, ah? uh, mereka bilang sama saya, kalau untuk potensi ikan alam apapun yang unik nanti iya ini, yeah, yeah, yeah, pasti yeah. ada nilai ekonomi. Nah, atau dibanding dengan dimakan atau tidak? kalau kita biasanya kan jual ikan di atas kilo ah, ya, gitu. jadi kalau mungkin setelah melihat konten ini ada beberapa ikan yang unik yang kalau misalnya orang bilang yang albino kan? ya. ah. itu aneh uh, padahal albino itu harga secara ekonominya mungkin bisa 2 atau 3.4 artinya tipe jual kiloan ah, gitu ya kan? misalnya anggaplah kita jual kiloan misalnya 10.000 contohnya gitu kan uh -huh. kalau dia albino dia hidup ini gimana sampai dulu atau sampai, sampai wow, tidur. luar biasa. Waduh, rasanya nah, ini pengen sekali selalu bercerita ya, tapi karena waktu juga hmm. sudah lebih dari 20 menit kita berbicara tentang ikan ya. Mungkin kita cukupkan dulu yeah. sampai di sini. Kalau seandainya ada ya, teman-teman yang ingin berkonsultasi bisa yeah. datang ke Rumah Abdal di, di uh, ini Bawang. Kelurahan Batu Bersurat ya, yeah. 13 Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar Ya, yeah. yeah, di sudah uh, oh, yeah, iya yeah. Di sebelah ke proses 3.4. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih waktunya dan ilmunya Bro Abdal. Semoga usaha ini makin lancar ke depannya dan mampu lebih banyak lagi orang yang bisa terselamatkan ekonominya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.